teman-teman ternyata ada juga bus murni di daerah Samosir ya teman-teman menuju si ya teman-teman nah inilah teman-teman coba kita ikuti bu, bus murninya nah, ada dua ini teman-teman yang punya mobil ini bos kuras ya, bos muda Ah itu teman-teman ada tulisannya, bos muda nah, macet pun dihajar terus terus ikuti video kami selanjutnya nah, masuk terus, mas terus sama juga ini guys ya di Medan keberstagi raja jalan bilang orang tapi di mengusir ini pun rasa jalan juga ternyata di mana-mana pos -mana, murni ini memang di mana-mana pun raja jalanan ya Malah, dia, ya guys, yang nah, Jadi, kita nggak heran lagi kalau bos murni memang luar biasa sudah. dia dapat, ya, dapat-dapat jejak wisata mandiak, ayo, oke, okay. jadi kami udah sampai ini, jadi kita mau kemana ini teman-teman? Sebenarnya dapat kita ikuti aja? Coba gimana kita ya, teman-teman? kita Ikuti aja terus. Wow, jalannya pun -jalan juga. Wow ternyata atas sini masih proses proses pembangunan ya. Ya, pembangunan sini. Wow. Pasti kembali. Teman, banyak juga abunya. Teman-teman, karena jalannya lagi proses pembangunan, ya. Teman-teman, oh, nah, teman-teman. Nah, itu laku teman-teman terima kasih semuanya sudah mengikuti video kami bus murni jadi kami berhenti dulu makan ya teman-teman jadi nggak sempat mengejar bus murni lagi oke terima kasih cuah